Pengertian SEO YouTube. YouTube dipakai untuk platform promosi branding atau mencari uang dari iklan sama halnya dengan website. Trafik yang tinggi pada video dan kemunculan iklan akan dikonversi menjadi penghasilan dan bisa diambil secara berkala. Kalau video memiliki view yang tinggi, penghasilan juga mengikuti. Itulah kenapa anda harus melakukan optimasi SEO YouTube. SEO YouTube adalah langkah optimasi dari video yang Anda buat dan Anda unggah di platform YouTube. Tujuan utama optimasi ini adalah membuat video lebih banyak diakses oleh masyarakat. Dengan kata kunci tertentu, video bisa muncul di posisi paling atas di pencarian YouTube. YouTube adalah mesin pencari sama halnya dengan Google. Apa saja yang ada di basis datanya bisa ditemukan dengan kata kunci tertentu. Karena konsep ini sama halnya dengan SEO website. Video juga butuh optimasi seperti pemberian kata kunci, tag, atau lainnya. Kalau Anda bisa mengoptimalkan video dengan menerapkan teknik SEO, video bisa lebih mudah ditemukan di platform Selain itu, video juga bisa muncul dalam pencarian di YouTube Mengingat platform ini juga dimiliki oleh Google Informasi lebih jelas tentang panduan SEO YouTube Bisa kamu simak di video berikutnya